Kembali lagi ke di channel Tim Film di reaction video Dengan aku Tintin, Aku Ayu Aku Amy. Aku Gita Oke video yang akan kita reaksi kali ini Dari Syabian Gambus yang baru aja meng-cover Ya Muhaimin Oke sebelum kita melihat videonya Yang belum subscribe jangan lupa Subscribe dan notifikasinya Biar kalau ada video-video pada -video Tim Film kita langsung cus ting ting ting dan jangan lupa like, comment, and share. biar berkah. Oke okay, dan juga yang sudah subscribe, follow dan komen sama ini. terima kasih atas supportnya di channel tim film dan lanjut kita lihat siapian gamus dengan judul Ya Muhaymin. Out. It's out. tiga deh aku lo <laughs> tiga jogetnya satu gitu ya Iya, karena kita masih dendam lebih gini tempat-tempat joget keren musiknya bisa rancak, kami Kulang bikin semangat iya Oke okay. oh, oh, oh. oh my god <laughs> ya muhaimin coba sih kita lihat artinya ini ya muhaimin wahai yang kuasa Wahai yang maha sejahtera, selamatkan kami dari uh, dan kaum muslimin dengan melalui sang nabi sebabnya manusia dan dengan ibunya kaum beriman. Semajam selawatan Ya, Selawatan, selawatan. Oke, okay. atas nabi Muhammad Shallallahu Alaihi mengajak kita untuk video Dari kita, yah, Muhami dari Satria Gambus ya, dan jangan lupa untuk saksikan video reaction selanjutnya ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan yang sudah, terima kasih atas support. Semangat! wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.